informasi menarik terbaru terupdate dan terhanyat seputar list lot tentunya baiklah persahabat list dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini pemimpin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita keunggahan pertama persahabat yang kita lihat aja nih ada sebuah unggahan spesial yang luar biasa kita dapatkan info langsung dari Bang Afdal dan Kak Erin pasabat ya, atau istrinya dari Pak Ferry Fernandes nih, masya Allah ternyata Pak Ferry di Last Entertainment itu sebagai manajer dan produser sekaligus, pasabat ya ketika ditanya oleh Bang Afdal kepada istri dari Pak Ferry, Pak Ferry tersebut sebagai apa di Last Entertainment dengan jawaban yang lugas, tentunya Kak Erin menjawab sebagai produser dan manajer di Leslar Entertainment tetapi beda dengan Bang Derry dan Kak Rivi persahabat ya momen ini diunggah oleh Angkos skor Bilar. ada kalimat caption juga yang dituliskan di info untuk kita semua Pak Fieri itu produser dan manajernya Leslar Entertainment beda tugas sama Derry dan Rivi ya tuh. tentunya di harus dipahami ini beda pekerjaannya dengan Bang Derry dan Kak Rivi dan kita lihat juga di sini banyak sekali komentar dan tanggapan yang diberikan dari akun Rahmanisa Cahaya Islami, mengatakan dalam kolom komentar, "Dari dan Rifi itu ngurusin personal artisnya si Pilar dan Lesti. Kalau Pak Fer, produser yang ngurusin dua artis di Lestari Entertainment, tolong ya dimasukin ke otak-otaknya, kurang-kurangin DM ke mereka-mereka nanya-nanya job." Dan tim mereka persahabat ya Jujur agak nggak sopan loh Katanya tuh persahabat ya Kita harus batasi Jangan sampai banyak pertanyaan Melalui DM Kepada orang-orang terdekat Tentunya kita jaga privasi mereka Kita jaga juga persahabat ya Untuk tentunya kebahagiaan Dari idola kesayangan kita Kita harus wajib Support doakan Mudah-mudahan selalu sukses untuk Lestal Entertainment dan mudah-mudahan dedek dan kakak Bilar selalu diberikan kebahagiaan Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ada unggah spesial banget nih dari Ayah Kejora yang merepost kembali ulang unggahan dari akun rahmi RahmiWT persahabat ya Disitu Ayah Kejora bersama Mama Hreddy juga Masya Allah Tentunya tebak lagi di mana mereka ini membuat kita penasaran aja Bakal ada sesuatukah kah, kejutan kah, atau kabar baik dari keluarga besar Lesti kejora Mudah-mudahan ada kabar bahagia yang kita dapatkan Tentu kita support terus yang terbaik untuk keluarga besar dari Lesti dan Rizky Bilar kabar berikutnya juga persahabat yang the best banget nih membuat kita bangga Indonesia adalah salah satu televisi yang sangat mensupport Dede dan kakak Bilar Di ini mengabarkan persahabat ya ini Lesti Kejora dan kakak Bilar Resmi sudah melaporkan haters ke polisi persahabat ya Suka duka Rizky Bilar dan Lesti pasca menikah Bilar angkat bicara dan benarkan Pelaporan akan haters pada Juli 2021 Ini di Hot Kiss, para sahabat. Ya kita lihat nih, ada sebuah kalimat caption luar biasa Yang dituliskan oleh Indosiar Diam-diam Rizky Bilar sudah membuat laporan buat haters ke Polda Metro Jaya Dengan tujuan untuk memberikan efek jerah Rasain tuh para haters yang kerjanya nyinyir mulu Hashtag Indosiar Mantap banget Indosiar, mudah-mudahan selalu jaya yang selalu men Yang mendukung untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan Banyak komentar yang diberikan dari para fans Salah satunya dari akun Lestarken dari 01 Itulah gunanya otak kita diberi untuk berpikir sebelum bertindak Semoga menjadi pembelajaran untuk orang-orang di luar sana Yang jarinya lebih cepat dari otaknya Masya Allah banget nih ya kita harus menggunakan media sosial dengan baik Jangan sampai tentunya media sosial kita digunakan untuk selalu memfitnah Selalu mencari sensasi apalagi selalu menyudutkan orang lain Dan berikutnya kita lihat juga persahabat Masya Allah banget ya ada luar biasa postingan dari Dede Olasini Dede Akunigias pribadinya Masya Allah luar biasa lagi-lagi kita disuruh sweep up oleh Dede LSD Kejorani ya <Sat> Mudah-mudahan selalu sukses Pokoknya untuk idola kita ini Makin cantik, makin bahagia Terlihat dari senyum yang sangat luar biasa Dari Dede Lesti Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu diberikan kebahagiaan Dan selanjutnya juga persahabat, ya Perhatikan disini sebuah unggahan Dari igasnya Mas Gong Lee. Tepatnya para sahabatnya Mas Gungli ini bersama Lintar tuh Masya Allah banget kita salpok sama tempat lokasi mereka saat ini Ada di rumah kakak Biler yang dibintaro ya Wow sepertinya Leslar pun ada di situ Mudah-mudahan ada kejutan dan cidukan vitamin siang hari ini Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya